baru dapat ayo. ya selamat tadi ya tadi lagi lagi ayo ya lagi Kali ini Loren Jinar berada di Kota Mojokerto, guys. Lebih tepatnya di Alun-Alun Mojokerto. Dan di sini Loren akan mencari beberapa orang dan akan Loren tantang untuk memutar bidol. Oke? Okay? Mau tahu keseruannya kayak gimana? Oke, okay, langsung aja ikuti gimana nanti perjalanannya Loren untuk mutar-mutar cari uh, peserta untuk tetap datang, kita harus tinggal, oke okay? agar kita penasaran ikutin terus let's go, let's go, let's go Seratus ribu. Karena dasarnya, ada yang mau ikut? Mau nggak ikut? <tuk> Ayo, kamu. Kalau boleh tahu dengan siapa dulu? Ah, dengan ke Dari sini kan? kamera nah, juga dan kita 1 2 3 kita oke okay. dan 1 2 3 kok tetap ini ya apa-apa dari saya <tik> kali semangat temannya itu biar oh. ngomong, <t fulfilled> <tual> Jangan lupa like, dan Aku boleh tahu dengan kakak siapa? Kakak Pierre. Oh, Pierre. Kakak Dini, Kakak Diki, Kakak Sita, Pierre, Dini, Diki. Hai juga ya. Dari dari tutorial Cup, enggak ada tahu gimana caranya lompat Oke nah, Ini parang kalau kakak itu enggak tahu loh. Enggak perlu mainan kayak gini? Belum pernah? Kalau sudah ke bawah Bunga ikan juga Satu, dua, tiga, tukar Kemana, gimana? Jadi lanjut, kamera-nya Oke Apa tadi? Ini maksudnya Nanti memutar-puternya Setelah apa-apa Fokus kita dari saya Fokus kamera Jangan ketiga, putar kak ya Coba. satu, dua, tiga, putar Putar, putar Ayo, putar lagi kak Cari apa Ayo, Cari Ayo kak, gimana kak, gimana, kak, gimana kak. Ayo Gak apa -apa putar-putar aja, pelan-pelan ayo ayo hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya. hai, hai, Semangat, hai, kasih kasih support. hai, hai, hai, hai, hai, ya? Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. Ah. <laughs> oh, <tuk> ya ya ya ya ya ah ah guys sulit gak ya kayaknya gimana bisa? bisa oh gitu ini guys kak menyerah kak Amir ya kak Nah, ini oke. Diterima. Oh, oh, oh, belum banget, putar. Ayo, kita lagi, kita lagi, kita lagi. Siapa tahu dapat eh. Iya, rp ribu tidak berarti itu ya, ribu tidak berarti lagi lagi, ayo, bentar, bentar. Ya. Ayo, ayo. Bisa, bisa. pasti bisa disupport sama kakak bikinnya, ayo kakak bikinnya yaa jangan nyerah oke okay. untuk kakak bikinnya, sudah menyerah guys julika ya? kayaknya gampang gitu ya? begitu-begitu, keputar? nyantol iya, nyantol <laughs> oke okay langsung ke satunya ini yang terakhir kakak kita tadi ya oke, dikirim masuk ke uh, sana wooo yuk nih mana, kameranya di kamera <laughs> oke dikirimkan ketiga untuk situ ke bawah sini ya di Jadi, atas kameranya oke oke okay. satu, dua, tiga, putar ya, ya, ya <laughs> ayo kak putar kak ya ada solusinya pelan-pelan aja, ada apa, -apa. Okay. Ya, ayo bentar mau ditutorialkan sekali lagi ya nah. mau yang cepet apa yang pelan? pelan ikannya yang pelan-pelan guys -pelan, Atau pasti aja kan pokoknya pasti iya kalau nggak pasti gak mau okay. dia pelan juga ya Cakap tadi belum selesai lo ya. Ayo, putar. Ayo satu dua tiga putar. hehehe udah ya gak bisa gagal kak ya maksudnya, kita menyerah guys gudah kak ya gudah kak ya, gimana si linknya gudah kak gini aja maaf ya, untuk partisipasinya gagal mendapatkan 500 ribu saya masukkan stako lagi oke kakak, ini kata-kata, sih, kata-kata, nggak menyerah Kata -kata ya, kata-kata, ya. ya. Maaf untuk partisipasinya ada gagal mendapatkan banyak bantuan. Oke, okay. dadah-dadah.